Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih Di video kali ini saya akan membahas tentang logika dalam cinta Logika dalam cinta luar biasa Teman-teman, ketika teman-teman jatuh cinta sama seseorang Teman-teman jatuh hati sama seseorang Apa sih yang harus teman-teman lakukan? Apakah teman-teman terus terang, blak-blakan, katakan sama dia Dan siap menerima resikonya seperti ditolak dan lain sebagainya Ataukah teman-teman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 terima kasih banyak jangan lupa kasih saya masukan jangan lupa kasih saya saran agar channel saya lebih baik lagi ke depan oke teman-teman kita bahas tentang logika dalam cinta cinta itu merupakan sesuatu hal yang sangat unik dan sesuatu yang sangat logis namun cinta itu hadir dengan cara yang berbeda-beda dan dari orang yang tak pernah kita sangka itulah cinta teman-teman Ketika teman-teman jatuh cinta sama seseorang, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Apakah teman-teman langsung katakan sama orang itu, belak belakan katakan sama orang itu dan siap-siap menerima resikonya ketika teman-teman ditolak dan dijauhi? Ataukah teman-teman lebih memilih memendam rasa cinta itu dan hingga akhirnya teman-teman terbebani oleh rasa cinta itu sendiri? teman-teman di luar sana ada beberapa orang yang mengatakan ketika anda jatuh cinta sama seseorang anda jangan terburu-buru untuk katakan rasa cinta itu sebelum orang itu memiliki rasa yang sama katanya seperti itu jangan terburu-buru untuk katakan rasa cinta sebelum orang itu memiliki rasa yang sama artinya teman-teman dituntut untuk buat orang itu jatuh cinta sama teman-teman dengan cara PDKT buat dia nyaman eh, kasih perhatian dan lain sebagainya hingga akhirnya dia jatuh cinta katanya sih seperti begitu dan yang menjadi pertanyaan dengan cara seperti itu berapa lama orang itu akan jatuh cinta sama teman-teman dan sejauh mana rasa cinta teman-teman akan bertahan ketika belum mendapatkan balasan cinta sejauh mana teman-teman bisa bertahan karena saya tahu saya semakin lama kita memendam rasa cinta maka semakin besar juga beban yang akan kita rasakan kenapa sih kita bisa merasakan hal itu kenapa kita bisa merasakan Beban yang cukup luar biasa besar ketika cinta yang kita rasakan kita pendam. Kadang kita merasa galau, gelisah, dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Logika cintanya seperti ini, teman-teman. Cinta yang dipendam itu ibaratkan ketika teman-teman dititipkan sebuah barang atau amanah untuk kasih kepada seseorang. Selama amanat itu atau barang itu belum teman-teman berikan kepada orang itu yang dituju Maka selama itu teman-teman akan merasa gelisah Merasa terbebani karena teman-teman yang dikasih amanat Teman-teman yang disuruh, teman-teman yang dipercaya Seperti itu teman-teman Selama barang itu atau amanat itu belum disampaikan atau belum diberikan Maka selama itu teman-teman akan merasakan beban atau gelisah karena hal itu teman-teman rasa cinta yang dipendam pun seperti itu teman-teman kenapa teman-teman bisa rasakan hal itu karena kenapa cinta yang teman-teman rasakan itu sesungguhnya bukan milik teman-teman itu hanya titipan yang dimana cinta itu milik orang yang teman-teman cinta Teman-teman harus katakan cinta itu kepada dia yang teman-teman cinta. Teman-teman harus ungkapkan rasa cinta itu kepada dia yang teman-teman cinta. Teman-teman jangan pendam rasa itu karena cinta itu bukan milik teman-teman, bukan hak teman-teman, tapi hak orang yang teman-teman cinta. Bukan orang lain, karena di saat itu teman-teman hanya mencintai dia, bukan orang lain. Jadi cinta itu hak dia, bukan hak orang lain atau hak teman-teman, seperti itu. Itu yang membuat teman-teman merasa terbebani, merasa gelisah, merasa galau sebelum rasa itu teman-teman sampaikan. Seperti itu, ketika rasa cinta itu teman-teman terus pendam, tidak nyatakan, tidak ungkapkan dengan alasan. Teman-teman mengatakan bahwa rasa cinta yang teman-teman rasakan ini hanyalah nafsu. Rasa cinta yang teman-teman rasakan ini hanyalah sementara. Tidak selamanya. Bagaimana teman-teman tahu kalau itu eh, hanya sementara? Ini hanyalah nafsu. Bagaimana teman-teman tahu? Padahal, apa yang teman-teman rasakan itu murni cinta, itu tulus dari hati, bukan rekayasa perasaan, atau teman-teman disuruh oleh orang lain untuk cinta sama orang itu. Bukan, tetapi yang teman-teman rasakan itu tulus dari hati. Seperti itu teman-teman. Terus, dan ketika rasa cinta itu teman-teman terus pendam dan tidak nyatakan. Apa sih yang akan terjadi? Ketika teman-teman terus pendam rasa itu dan tidak katakan, yang terjadi adalah dia yang teman-teman cinta akan membuka peluang kepada orang-orang yang lain. Dia yang teman-teman cinta akan menaruh harapan kepada orang-orang yang berbeda. Karena dia tidak mengetahui apa yang teman-teman rasakan Seperti itu teman-teman Dan apabila hal itu terjadi Maka perjuangan teman-teman untuk membuat dia jatuh cinta Akan jauh lebih sulit Seperti itu Teman-teman itulah yang akan terjadi Ketika teman-teman jatuh cinta sama seseorang Dan teman-teman memendam rasa cinta itu Terus apa yang harus dilakukan ketika teman-teman jatuh cinta sama seseorang yang harus teman-teman lakukan adalah Ketika orang itu teman-teman belum dekat Belum kenal sama dia Dan teman-teman sudah jatuh cinta Teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah Dekati dia, kenalan sama dia Secukupnya Teman-teman dekati secukupnya Dan nyatakan rasa cinta yang teman-teman rasakan kepada dia Teman-teman harus ingat Teman-teman nyatakan rasa cinta bukan berarti teman-teman langsung nembak, bukan. Teman-teman hanya menyampaikan apa yang teman-teman rasakan seperti itu. Kita hanya memberi apa yang menjadi hak dia, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Alvaris Masih.